Guys, lagi masa apa guys? Kayaknya mantap. Cakegangku guys. Wow, masa kangkung guys. Keduh, kuduh, kuduh. Kenapa? Nih katanya lagi meri-meriin indang bos. Karena ada macam macet bos. Katipu bos. Laporan bos ke polisi atau... Ah. Sampai sekarang. Langsung bedogin seo, orang nah sebelumnya guys, kita coba sambil nungguin yang nah, mas aku bakal jelasin tentang Youtube Youtube itu dari mana sih penghasilannya ya kita buka dulu Youtube nah ini tentu YouTube gua kita buka kreator YouTube Studio Creator nah, pilih dari memang ya dari konten pilih salah satu video misalkan yang video gue yang, yang mana ya nah misalkan pilih yang ini nih cok terus kalian klik analytics dan ini ada ringkasannya ya ada ringkasan jumlah penayangan waktu nonton jam subscriber dan eh, ini estimasi pendapatan nah, estimasi pendapatannya di dari semua penayangan ya jadi semua penayangan jumlah iklan nah, iklannya itu gimana saya masuk ke pendapatan nah, ini sini ada RPM ada CPM Rp3149 selama periode ini ya periode 25-27 Desember 2021 Nah ininya dari mana sih dapatnya ini dari iklan nah, iklan video yang dilewati lelang jadi ada iklan yang yang dapat dilewati kan kalau misalkan kalian suka ada nonton itu kan sudah ada iklannya ya terus iklan display juga iklan bumper iklan video yang tidak dapat diabaikan itu bisa di skip nah hitung CPM CPM itu apa sih CPM eh RPM RPM itu apa sih RPM itu eh, pendapatan per seribu dan menunjukkan jumlah yang diperoleh per seribu penayangan iklannya untuk menghitung RPM estimasi pendapatan gini dibagi total penayangan dalam jangka waktu yang lama estimasi pendapatan mencukup mencakup pendapatan iklan YouTube Premium, lalu Super Chat, super stiker eh. nah ini adalah pendapatan yang setelah di setelah bagi hasil dengan YouTube. Jadi setelah dibagi dengan YouTube itu itu itu kan dapat eh, 35 eh 35% ya kawan 35% dari kita, 35.65% pokoknya, kalau masalah salah. Jadi total penayangan cukup penayangan yang di, yang tidak dimonetisasi, total penayangan mencakup semua penayangan termasuk penayangan penayangan yang tidak dimonetisasi, monetisasi total penayangan tidak. Ya. Jadi kalau misalkan videonya nggak enggak dimonetisasi, jadi nggak dapat. Total penayangan tidak mencukupi uh, YouTube Short. Jadi ada kan ada fitur baru ya YouTube Short. Jadi itu tidak termasuk. Karena dihitung dengan porsi pendapatan Anda dan mencakup penayangan yang tidak dimonetisasi RPM. Biasanya lebih rendah daripada CPM berdasarkan pemutaran. Jadi iklan itu per seribu ya per seribu pemutaran baru itu dibayar bayangnya 3149 itu selama periode Oktober ya kecil banget ini kalau kalau rata-ratain cuman dapat 0,05 ya. dollar berarti ini kalau ini kan gua udah di rupiahin ya jadi udah bentuk rupiah gak dollar ini udah bisa kelihatan langsung nah CPM CPM adalah uh, pemutaran berarti biaya efektif per seribu berdasarkan pemutaran dan menunjukkan jumlah yang dibayarkan pengiklanan per seribu pemutaran yang dimonetisasi jadi iklan lalu ngerol oh, nah per seribu kali tayangnya itu itu yang dibayar nanti kayaknya ngisar ribu karena dibayar gitu untuk menghitung chipmine berdasarkan pemutaran total pendapatan dari iklan dibagi estimasi pemutaran yang dimonetisasi estimasi pemutaran yang dimonetisasi dihitung ketika menonton penonton melihat minimal satu tayang iklan saat menonton salah satu video anda, jadi minimal lah teh salah satu iklan. Jadi lama iklan nangis ngerol nge 1000 ribu, terus saya nonton anu nangis pernah Klik iklan orang, eklore ik video orang, terus iklanan etalnya. Nah baru CPM-nya, CPM berbasis menolong masuk ke sini guys. Kawan gitu. di YouTube neng neng dijelasin itu total penayangan iklan ya, pendapatan iklan dari YouTube ini bisa iklannya dua juta lima ribu sekian sekian ya. Dari, dari ini ya, dari konten, satu konten ini, ini. konten ini CPM nya Rp16.000 sama tanggung tayangan iklan 152000 gitu Nah jadi gitu guys, uang dari Youtube itu sulit-sulit gampang sih ya karena terus terang kalau Indonesia itu beda sama Amerika ya karena pembayaran iklannya juga beda gitu ya, Amerika itu lebih mahal kalau Indonesia itu lebih murah jadi sekitar kalau misalkan Amerika per misalkan per satu kliknya itu 7 dolar atau 2 dolar misalkan. Nah, Indonesia mah cuma 0, berapa dolar gitu karena ya cara ya kalau misalnya iklan di Indonesia kan murah-murah gitu ya, bukan murah-murah maksudnya. Orang yang masang iklannya di Youtubenya itu juga e, murah gitu untuk pembayarannya. Beda sama Amerika. Nah, kecuali misalkan terus gimana sih caranya? Cina Coba dulu e, apa namanya? di YouTuber itu banyak uang Iya kalau misalkan kita punya konsistensi di YouTube-nya sendiri, jadi ngaku-ngaku terus ngaku gitu, setiap hari. Bahkan misalkan satu konsisten gitunya, satu hari itu minimal ya satu kali konten gitu ya. Nah hasilnya nih kita bisa lihat ya. Nah hasilnya kalau misalkan kalian konsisten ya, konsisten apa namanya konsisten uh, di YouTube ini kita bisa cek ya, namanya ada socialblade.com nah ini tempat youtube ngecek, jadi kalau misalkan kalian jadi youtube bisa langsung verifikasi ini dan dia itu bisa menampilkan semua youtuber dan penghasilannya misalkan kita cek Trans Entertainment ya Trans Entertainment, unitnya Raffi Ahmad ini nah ini nih, eh, mana sih? ini Trans Entertainment berapa sih tuh? uploadnya udah 2590 konten 22 juta uh, subscriber videonya udah ditampakai udah ditonton 4 miliar tontonan ya kan dia bergabung di sejak tahun 2015 nih nih rata-rata ya penghasilannya itu per bulan ini bukan datang harangnya jadi sosial bad cuman Sosial dari itu cuma perkiraannya bisa turun bisa naik dan ini bukan bukan sesuatu yang apa ya uh, apa namanya yang bukan sesuatu yang pasti gitu karena mereka karena apa namanya cuma estimasi gitu. ini juga di, dikeluarin dari sosial blade juga ya dari youtube nah estimasi ini baru estimasi penghasilan per bulannya itu 9,9000 dolar sampai 4 juta dolar itu sebulan ya estimasi per bulan nih kalau misalkan kita hitung kalau kita misalkan hitung itu misalkan taruh rendahnya ya 9,9 9 9 9,9 9 9.000 9.000 9.000 9.000 000 lah, 14, 000 itu udah 138 ini titik terendahnya penghasilannya rapi Ahmad 138,600,000 Rupiah per bulan Tapi kalau misalkan ini kan rata-rata Ada efeknya ya rata-ratanya Sampai 4 juta nih 4 juta 4 juta dolar Ini titik ter tertingginya dia 14,000 guys 56 berapa ini 56 juta, 56 miliar guys, 56 miliar per bulan, 56 miliar per bulan. Edan, Edan deh. Jadi ini estimasi ya. Jadi ada ada jarak ter atas, ada tadi yang tadi 9,9 ini, 9,9 itu titik rendahnya dan 4 4 juta dolar itu angka tertingginya gitu ini rapi aman guys namun orang era belum jadi apa-apa nah gitu uh, nah di sini juga kalian bisa lihat nah, kalian juga di sini bisa cek ya mau nama siapapun atau halilintar misalnya ah halilintar nih berapa ya ahat seribu lima upload ya kan. penghasilannya 5.000, 5.000 5,7 dolar, tujuh ribu, ribu dolar per bulan. Nah, ini berapa ya? Sampai rata-rata sampai 2,3 juta per do, per bulan itu. ini kalian bisa lihat nih per per detik per jamnya itu pembayarannya itu tuh harian-harian ya, viewers-nya. Ini estimasinya 124 dolar sampai 49 ribu dolar tadi jam uh, ini ada jamnya ya. Nah, ini tanggal 12/24. Ya kan? Ada tanggal-tanggalnya ini. Ini rata-ratanya di daily average-nya itu nah ini nih. 189 dolar sampai 75.000 dolar. yang dibayar bu yang dibayar per tanggal 27 kemarin. Oke, lagi. Kayak nah, gitu, Guys. Jadi tips buat blog tuh Uh, kalau misalkan kalian mau, mau mau mau berpenghasilan gede ya ya liatlah ini ya apa namanya referensinya dari youtuber-youtuber uh, ini ada peringkat peringkatnya total ya, grade A, grade B, target C nah kalau misalkan kalian mau youtubenya itu meningkat kayak bener -bener, misalkan youtube itu penghasilannya gede, bang bang gede dengan satu syarat pertama videonya harus original, kedua uh, konsisten uh, ketiga Iya kalian harus konsisten tinggal ya si AHA, si apa namanya si talenta si rapi Ahmad yang mereka punya penghasilan gede ya videonya juga beberapa ribu upload gitu ya jadi kalau misalkan kayak uploadnya cuman seminggu ayah seminggu uin nyawa, nyawa, nyawa duit nih gitu guys jadi kalau misalkan kita konsisten hmm. ya pasti seperti mereka gitu kan nah di sini juga di sosial media juga bisa kalian cek lah apa ada total duitnya ada siapa sih youtuber uh, apa namanya terpetuber terkenal di sedunia atau di se Indonesia ini ada grade nya kalian bisa cek aja sendiri ya. Nah gitu weh uh, guys kita lanjutkan ke dapur mudah-mudahan suka nyesak asak lah. Atau nun tong lah bisa like comment share. Segiwanimon, bye.